Halo guys, welcome back to my channel balik lagi di channel aku Nur Indah Sari di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana cara mengaktifkan thumbnail kostum di channel youtube kalian nah di sini aku mau kasih tau dulu ke kalian sebelum mengaktifkan thumbnail kostum di channel youtube kita, kita harus melakukan verifikasi nomor handphone terlebih dahulu untuk thumbnail kostumnya bisa kita gunakan nah kalau kalian belum melakukan verifikasi nomor handphone, nanti setiap kali kalian mau upload atau mau ganti thumbnail nanti yang muncul akan tulisan seperti ini Nah di sini ada keterangan kalau kita ingin menambahkan thumbnail kostum kita harus melakukan verifikasi nomor handphone terlebih dahulu. Nah jadi gimana cara aktifinnya? Langsung aja kita ke videonya. Nah kita masuk aja ke Google Chrome, terus kita ketik di kata pencarian. YouTube studio lalu kalian search Nah kita tunggu aja ya guys Nah kalau sudah seperti ini kalian klik aja yang paling atas YouTube studio Nah, kalau kalian masuknya melalui browser atau Google Chrome, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini bukan channel utama aku, ya guys. Ini channel aku buat cuma untuk bikin tutorial-tutorial gitu aja. Nah, di sini kalian klik aja menu play yang ada di samping kiri ini untuk mengetahui apakah kita bisa mengupload thumbnail sebelum melakukan verifikasi nomor handphone. Nah, di sini kalian klik aja judul video mana yang ingin kalian edit atau yang ingin kalian pasangin thumbnail. Nah, terus kalian klik aja yang logo pensil. Nah, ini dia detail videonya. Kita scroll aja ke bawah. Kita lihat di menu thumbnail. Nah, di sini ada keterangan Thumbnail yang bagus akan tampil menonjol dan menarik perhatian penonton. Nah, di sini sebenarnya udah ada sih thumbnail yang disediakan oleh YouTube. Cuman ini tuh cuman dari potongan-potongan video kita yang dijadikan thumbnail dan ini tuh kurang menarik karena biasanya tuh kita ada yang merem, ada juga yang nganga jadi kayak belum siap gitu untuk dijadikan thumbnail. Sedangkan kalau kita edit sendiri tampilannya tuh kita udah berpose dan bergaya, pokoknya kita edit semenarik mungkin. Nah, sekarang kita pasang aja thumbnailnya. Kita klik aja. Nah, tidak bisa ya, guys. Di sini ada keterangan untuk menambahkan thumbnail kostum. Verifikasi nomor telepon Anda terlebih dahulu, jadi kita tidak bisa menggunakan thumbnail kostum atau mengupload thumbnail kostum kalau kita belum melakukan verifikasi nomor handphone terlebih dahulu. Jadi, di sini aku mau coba lagi, ya guys, kita klik aja yang tutup. Nah terus kita coba lagi yang kedua kalinya kita klik aja. Nah di sini sama aja guys masih dapatkan akses untuk menggunakan fitur ini. Kita kembali aja kita refresh dulu. Nah seperti biasa kita ketik aja YouTube Studio. Kita klik aja yang paling atas. Nah kalian klik aja yang gambar gear atau pengaturan yang paling bawah di sebelah kiri ini. Terus kalian pilih aja yang menu channel. Terus kalian pilih yang kelayakan fitur. Nah, di sini fitur standarnya sudah aktif, sedangkan fitur menengah sama fitur lanjutan itu masih memenuhi syarat, jadi itu tandanya belum aktif, ya guys. Nah, kita klik aja logo panah yang ada di samping kanan untuk melihat fitur-fitur apa aja sih yang tersedia di fitur menengah ini. Kita klik aja. Nah, di sini yang pertama kita bisa mengupload video berdurasi panjang lebih dari 15 menit. Yang kedua, kita juga udah bisa menggunakan atau mengupload thumbnail kostum. Terus yang ketiga live streaming dan yang keempat bisa mengajukan banding atas klaim konten ID. Nah, di sini persyaratannya untuk mendapatkan fitur menengah syaratnya fitur default yang aktif dan verifikasi nomor telepon. Nah, di sini kita langsung klik aja yang verifikasi nomor telepon. Di sini ada keterangan dengan memverifikasi nomor telepon kita. Kita udah bisa mengakses fitur tambahan di YouTube, dan terus kita bisa ngebantu pihak YouTube untuk memastikan bahwa kita ini beneran kreator sungguhan, bukan robot. Nah, di sini kalian pilih dengan cara apa Anda ingin menerima kode verifikasi. Kalian klik aja yang kirim kode verifikasi melalui SMS. Nah, di sini kalian masukkan nomor handphone yang aktif karena nanti Google akan mengirimkan kode verifikasi melalui SMS ke nomor handphone yang kita masukkan di sini. Nah, terus kalau udah, kalian klik aja "dapatkan kode". Di sini ada informasi kalau kode verifikasinya sudah dikirim ke nomor handphone kita nah kalau udah kalian masukkan aja kodenya di kolom di bawah ini terus kalian pilih kirim tapi kalau kalian belum mendapatkan kodenya kalian bisa coba lagi ulangi langkah verifikasi dengan memilih telepon saya dengan pesan suara otomatis terus kalau udah kalian klik aja kirim nah sekarang sudah selesai selamat nomor telepon anda telah terverifikasi Nah, terus kita kembali aja ke kelayakan fitur. Apakah di sana defaultnya sudah aktif atau belum? Nah, di sini fitur menengahnya sudah aktif, ya guys. Terus kita kembali aja ke menu play, kita pilih video tadi yang ingin kita tambahkan thumbnail atau ingin kita pasangkan thumbnail. Apakah sudah bisa setelah melakukan verifikasi nomor handphone? Nah, kalau sudah seperti ini, kalian klik aja judul video yang ingin kalian edit, atau kalian tambahkan thumbnail. Terus, kalian klik aja logo pensil. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba aja upload thumbnailnya. Apakah sudah bisa atau belum, kita klik aja upload thumbnail. Terus, kita pilih foto. Nah, di sini aku udah punya foto yang udah aku edit untuk dijadikan thumbnail. Langsung aja kita klik. Nah sudah selesai kita udah bisa mengupload thumbnail kostum setelah melakukan verifikasi nomor telepon. Nah nanti tampilannya akan seperti ini. Terus kalau udah kita klik aja simpan. Nah itu dia tadi tutorial gimana cara mengaktifkan thumbnail kostum atau verifikasi channel YouTube kita. Jadi buat kalian yang udah nonton jangan lupa like, subscribe dan komen. Jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya. Thank you for watching.